Hai, angin datang hai, hai, ombak bersuara Air matam hai, tak hai, Mengiringi setiap penangan Kesunyian malam kian mencegah Merdung hati yang kian pedih Tara bintang yang menemani Bulan pun enggan bersuara, ku ingin berteriak menumpahkan segala kesesalan, dan aku pun tersadar itu tak mengubah segalanya. Kesunyian malam kian mencekam, merujuk hati yang kian pedih, cara bintang yang menemani, bulan pun enggan bersuara, ku ingin berteriak.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 Itu tamang ubas galanya Itu tamang ubas galanya Itu tamang ubas galanya Itu tamang ubas galanya